datang tuh master lagi aktivitas halo om ya. gimana mas? ya ini kita mau nanya-nanya ya. ini tentang pot mas siap-siap minta di review harganya sama itu motifnya apa aja Oke, gitu siap nah ini motif kayak karang ini ukuran 20 cm. Kalau kita jual di sini, ini kisaran 200 ribu ya mas. 200 ribu ya. yang ini. Nah. Kalau yang ini kasket ini lebih murah lagi. Ini kan tarifnya masih biasa. Ini di kisaran harga 50 ribu. 50 ribu. Ya. Kalau, Kalau yang ini, yang gede ini, namanya. Ini diameter 40 cm, kita jual di sini 450 ribu yang ini Ini agak detail reliefnya Gambar pemandangan atau gambar bonsai ya, Yang mana lagi mas? Yang gasket ini Ini ukuran 23 ini diharga 250.000. 250.000. Ya. Nah, bawahnya ini. Yang ini sama. Ini ukuran 40 cm x 30 ini diharga 250.000 juga. Selanjutnya yang mana lagi, Mas? Yang ini. Hah? Ini relief agak besar nih, bulatnya 50 cm. Ini di sini kita jual 650.000. 650. Ribu. 650. Ya, yang di bawahnya ini ini 500.000. 500.000. Lebih bagus ya. kok malah murah ya. yang di bawah ini kenapa? agak kecil, Mas. Oh, agak Gak kecil diameternya. Ya. Oke. Ini yang lebih detail lagi ini Hanya Ini diameter 50 ribu, 50 cm di harga 750. 750. Ya gambar landscape pedesaan yang masih ada ya. oh ini relief bukan gambar ya iya relief ini ah. geli, ini nggak kelihatan orangnya lagi pada masuk rumah ini saat oh iya iya iya ini yang di dalam nah, yang kecil-kecil ini kecil -kecil ini, ini murahnya ini. ini batu alam ini kita jual Rp60.000 Rp60.000 aja ya, oh. yang ini ini 100. Ini sebelum sebenarnya ini belum selesai. Masih kita oh, cat. Masih setengah matang. Nah. ya Prosesnya belum yeah. selesai. Mm. Kalau yang itu itu tampilan batu karang apa apa itu? Ini pakai semen masih. Oh, ini semen juga. Ya. Yeah. Wah, mirip sekali. Ini di harga 250.000, Mas. 250. Wah, saya mikirnya malah di atasnya itu. Iya, yeah. iya. 250, kalau yang ceper sekali itu itu buat landscape ya mas? iya berapa itu mas? ini 200.000 mas kalau itu mas 200.000. ribu? Ya. ada lagi mas yang mau di review mas? paling yang model itu mas itu batu itu oh ada lagi yuk, kita kesana yuk mas siap ya. yuk mari kita kesana kita lihat yang lagi saya kerjakan bentuknya yang lain nah, seperti ini mas. nah ini kita jual di 350 kalau yang ini 200an. Oh, ini 200an ya. Itu masih tahap belajar mas jadi serinya juga penting kita jualnya singa. Ini yang masih dasaran cat hitam masih belum berasa berlaki di warna coklatnya. Ini masih mentah. Masih mentah sekali. Mas kalau ada yang berminat ingin beli pot, ingin pesen gimana mas, misal oh ya. diameter siap. atau dari segi motifnya ada request khusus bisa mas, nanti tinggal pesan aja ukuran potnya, modelnya, nanti bisa kirim gambar, insya Allah kita bisa bikinkan nomor WA yang bisa dihubungi, mas? siap, bentar kok oh, enggak oh. hafal ya mas? iya Nomor WA saya 0882 2982 1450. Oke. Nanti kita tulis di deskripsi juga ya mas siap saya bisa langsung upi. Oke, terima kasih Mas Satria. Siap. Sudah menerima kedatangan saya. Nanti kita lihat kebun-kebun di sana okay. ya, mas. Siap. Oh iya Mas, apa ya. ada beberapa ya. teman yang kemarin <tuh> request tentang apa namanya uh, tutorial cara relief reliefnya oh, iya. kapan bisa kita liput mas yang kemarin kita bikinkan yang model seperti ini mas ini kita pernah bikin tutorialnya yang ini tapi agak besar nah yang seperti ini ini sebenarnya enggak tidak terlalu sulit juga soalnya itu kan motif acak ya nah, besok kalau misalnya ada yang pengen request Uh, yang model ini misalnya Atau yang seperti ini Kita bikinkan tutorialnya lagi mas Oke mantap sekali ini mas Tria bersedia Ngasih ilmunya Buat teman-teman evergreen Oke sekian dulu Review pot kali ini Sampai jumpa di lain kesempatan